Baiklah, sahabat untuk menemani santai siang, kalian saat ini, Pak akan menyuguhkan kabar bahagia dan spesial dari Lesti dan Bilar. Di kabar pertama, tentunya kita mendapatkan informasi, persahabat, ya. Untuk warga Konoha, jangan lupa voting Bunda Lesti di RCTI juga, persahabat, ya. Bukan hanya di Langit Musik ataupun yang lainnya, jangan lupa juga voting di RCTI+. Kita dukung Bunda Lesti di Ajang Indonesian Music Award 2022 Kemudian bersahabat disimak juga di akun TikToknya Bunda Lesti Semalam Yang mengunggah video bersahabat ya tentunya Viewersnya sudah mencapai 1,5 juta kali ditonton Belum genap 24 jam bersahabat ya sudah 1,5 juta Masya Allah Membuktikan juga bahwa dukungan benar-benar masih banyak dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan selanjutnya persahabat, dilihat juga di unggahan Bang Bobby Suarez. Persahabat, ya Keluarga Rizky Bilar kompak juga mengunggah video yang diposting oleh Bu Fir. Tepat hari ini persahabat ya, tanggal 24 adalah hari kebahagiaan Let's Love di seluruh dunia. masyaAllah Allah. Doa dan harapan kalian persahabat ya silahkan tulis di kolom komentar Mudah-mudahan doa baik dari kalian semua diijabah dan tentunya kembali ke yang mendoakan Mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semua Mudah-mudahan selalu bahagia, amin Kemudian kita simak juga di unggahan Marwa FC Kemarin persahabat mengunggah sebuah postingan foto Papa Bi saat main sepak bola persahabat ya Namun kita dibikin salfok juga dengan kalimat Mau kondangan lupa bawa dasi, ada aja kelakuan admin Marwah RC yang selalu bikin kita ngakak bersahabat dibikin selalu juga dengan kalimat caption yang dituliskan beragam coretan segala dasi ketinggalan nggak apa-apa deh, asal jangan hati tertinggal di balik iya yang bersaing mai kami itu adalah persahabatnya Sungkar Family Kartika Putri World Leslar Entertainment masih bersahabat ya menjadi sponsor utama dari Marwah FC luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan konsisten untuk Papa B bisa bermain bareng marwa bar fc berolahraga, sambil kajian. Mudah-mudahan sehat, bahagia selalu untuk idola dan kita semuanya. Kemudian juga persahabat ya, kita lihat juga nih, ada aja kelakuan netizen yang selalu bikin geram. Kali ini ada salah satu komentar persahabat ya, ini mengomentari Leslar. Dari Susanti Erni 08, situ mengatakan di kalimat komentar, Di Cianjur lagi musibah besar, dan mereka malah enak-enak liburan. Jangan-jangan uang donasi dipakai buat liburan, kemarin kan minta-minta donasi. Ini kalimat fitnah persahabat ya, ini harus benar-benar diproses persahabat ya sebenarnya. Ini adalah fitnah yang sangat besar juga, ada aja kelakuan yang selalu membuat warga konoha geram dengan netizen yang selalu nyinyir yang selalu memfitnah Leslar. Kita simak persahabatia ya, persaingan ini dungah kembali oleh akun Leslar boy update Al Fatih Bilar kalimat caption pun dituliskan. Fitnah nih orang. Share aja oleh Mimin agar nih orang gak seenaknya ngomong. Susanti Erni 08 tuh persahabatnya nama akun Instagramnya. Kita lihat juga bersama di kalimat komentar banyak tanggapan dan respon yang diberikan oleh Les Lovers. Dari akun Ataranskor Mimi Handayani mengatakan, Astagfirullahalazim, fitnah itu. Ya Allah, lindungilah Leslar Family dari fitnah. Alhamdulillah, transferan pahala datang lagi buat Leslar, ke persahabat. Kita lihat juga tanggapan lain. Dari akun Fat Nurjana mengatakan, Kok jahat betul ya netizen-netizen, Awas balaknya ya karena mereka orang-orang baik terus diteror Insya Allah ada balasannya tidak usah didengar paling mereka satu dua orang saja yang tidak beriman Tuh persahabatnya beberapa tanggapan dari Little Lovers mengenai netizen yang selalu nyinyir dan ini adalah fitnah banget ya untuk Lesti dan Rizky Billar disangka persahabat Bunda Lesti liburan ke Bali itu memakai uang donasi untuk berikutnya juga persahabat ya, banyak memang berita-berita di media persahabat itu tidak benar mengenai rumah Lesti Kejora yang di Cianjur katanya tentunya ambruk. Kondisi pasca gempa di Cianjur, rumah Lesti Kejora ini tentunya baik-baik saja dan keluarga pun Alhamdulillah di sana baik-baik saja. Kita simak kalimat caption juga yang dituliskan oleh akun Winduri. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Udah dibilang, jangan percaya, katanya. Kalau nggak tahu faktanya, tuh bersahabat. Kita lihat juga dari Volina Aster mengatakan di kalimat komentar, dibilangin yang rumah Dede pribadi, nggak kenapa-napa, masih aja kemakan hoax. Ya Allah, kapan bisa memfilter berita yang benar dan yang salah? Dede sendiri udah bilang, yang terkena itu rumah adik ibunya yang di daerah Cianjur Kota, tuh bersahabat. Jadi, rumah pribadi Lesti di Cianjur itu baik-baik saja dan aman-aman saja keluarga di sana. Mudah-mudahan idola kesayangan dan kita semuanya selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita masih menunggu kabar terbaru dan hingga cidukan vitamin hari ini jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar spesial, Lesti, dan Rizky Billar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. ورحمة الله وبركاته